Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi di hadapan sahabatku ya. Nah ini ada informasi yang viral. Ya saya ambil dari media online-nya, pewarta online ya. Dengan judul respon laporan wanita emas ke DKPP. Ketua KPU Hasim Ashari mengatakan, saya memang bajingan Ahli Maksiatna. Ini kawan. Nah, simak selengkapnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Ashari ternyata ya tidak terlalu menganggap serius laporan dari wanita emas atau khas Nainimu'ing ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hasim malah menanggapinya dengan melontarkan candaan yang ngeri-ngeri sedap. Dia mengatakan bahwa DKPP tidak bisa memanggilnya karena yang bisa diperiksa oleh DKPP adalah mereka yang punya kehormatan. Sementara dia adalah bajingan dan ahli maksiat. Kalau urusan wanita emas itu nanti dulu belum selesai. Nanti kalau saya diadukan dalam sidang saya akan buat pengakuan. Pertama, yang mulia saya ini memang bajingan yang mulia kata Hasim Asyari dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penataan daerah pemilihan atau DAPIL di kantor KPU Menten Jakarta Pusat Kamis 5 Januari 2023. Candaan Hasim ini disebut, disambut peserta rapat dengan tertawa. Hasim kemudian melanjutkan. Yang diadukan ke sini hanya orang-orang yang punya kehormatan. Sementara saya ini ahli maksiat, enggak pantas saya dibawa ke sini yang mulia. Kan begitu logikanya, yang boleh dibawa ke situ yang punya kehormatan. Sementara saya di bagian awal sudah mengaku ahli maksiat, yang mulia saya tidak punya kehormatan," ujar Hasim. "Sepertinya dia berandai-andaian." jika dia dipanggil oleh DKPP. Karena kasus laporan dari Has, nah ini, Hasim masih terus melanjutkan candanya. Nanti saya akan akhiri. Yang mulia, mohon ditanyakan Majelis Hakim, siapapun yang berada di dalam ruangan ini, ada nggak diantara kita yang nggak pernah maksiat? Saya tanya di sini deh, ada nggak? Ada nggak yang yang Enggak pernah maksiat angkat tangan, resolusi 2023. Ya, karena kita ini masih sholat, masih berdoa, berdoa bergevirli, ampuni Tuhanku, itu berarti kita masih mengaku ahli maksiat semua. Harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak sholat, beribadah, minta ampun kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana? Apa komentar Anda? Saya walaupun tersenyum, tapi sebenarnya itu tersenyum getir. Karena saya jujur, nih spekcilis. Saya bisa kata ketika membaca berita ini, ujar Hirshubeno Arif wartawan senior FNN dalam kanal Youtube Hirshubeno Point edisi Jumat 6 Januari 2023. Berita tersebut dimuat di berbagai media termasuk detik.com dan kompas. Berita ini sangat menarik karena selama ini Hasim Asyari terkesambungkan menanggapi laporan itu. Waktu itu dia cuma menyatakan bahwa dia mengikuti peristiwa itu, tapi dari per pernyataan di atas kita tahu bahwa dia dia menganggap itu tidak terlalu serius. Laporan asna ini bukan soal maks so bukan soal maksiat atau bukan kalau soal maksiat itu ranah personal. Rana antara manusia dengan penciptanya. Hasim benar bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat. Dia benar makanya kita kemudian selalu diminta beristighfar dan berdoa mohon ampun. Tetapi ini dua hal yang berbeda. Antara urusan dia dengan Tuhannya dan urusan dia sebagai seorang pejabat negara. Yang dilaporkan oleh wanita emas melalui pengacaranya. Ini adalah masalah etika dan moral dalam kapasitasnya sebagai ketua KPU. Kalau urusannya dengan maksiat, insya Allah selesai dengan tobat. Tetapi melalui Farad Abbas, pengacaranya Hasnaini Mu'in, pada tanggal 22 Desember 2022 lalu, Hasim dilaporkan ke DKPP karena pelanggaran etik dan tindak asusila yang dilakukan oleh Hasim Asari. Laporan ini juga disertai bukti-bukti. Memang menurut Hersu, kita tidak perlu masuk terlalu jauh ke wilayah privat, Meski bukti-bukti memunculkan sejumlah masalah. Dalam hal ini soal etika sebagai seorang pejabat publik. Tetapi humornya tidak pada tempatnya. Apalagi dalam sebuah rapat resmi dengan KPU Provinsi. Ini bahaya kalau ada seorang ketua KPU Pusat bercanda semacam itu. Artinya, KPU-KPU daerah bisa mencontoh hal semacam itu. Ini sangat tidak tepat dan tidak proper dalam situasi begini. Artikel asli FNN. Itu beritanya, kawan. Wah, ngeri-ngeri sedap memang ini kalau kita dengar berita, eh, berita tadi ya. Apakah benar terjadi pelecehan eh, ya, terhadap Ibu Asna ini oleh ketua KPU, eh, KPU masih tanda tanya yang kedua, apakah terjadi hubungan karena sama-sama mau ini juga tanda tanya publik. Nah, kalau pernyataannya kota KPU tadi itu walaupun berandai-andai, oke lah apa yang disampaikan oleh Pak Heru itu antara dia dengan Tuhan. Tetapi kalau ini ada kaitannya dengan jabatan, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah, kawan. Ya kan? Pastikan ada yang diiming ini, ini, entah partainya lolos, atau dan sebagainya. Ini masih jadi polemik, dan saya juga terus mengikuti perkembangannya, walaupun saya belum tahu pastinya sudah sampai di mana ini kasus yang ada informasi ibu asne ini sudah mencabut laporan, tapi entah laporan yang mana. Karena ada surat pernyataannya itu, walaupun dia bilang eh, klarifikasi itu adalah karena di bawah tekanan. Nah, ini belum bisa kita eh, simpulkan, kawan. Seperti apa sebenarnya yang terjadi? Apa masalahnya? Akhirnya banyaklah yang membuat espekulasi-espekulasi liar terkait hubungan ini. Apakah betul-betul terjadi hubungan? Ya, hubungan seperti itu terkait masalah partai atau tidak? Ini juga tanda tanya. Namun publik menyarankan agar ini dimasukkan ke ranah hukum. Masuk sidang. Nah, nanti kelihatan di situ. Kalau betul-betul ada terbukti, ya gantilah kutu KPU-nya. Tapi kalau tidak terbukti, ya sudah. Hukum lagi itu uh, Ibu Asna ini. Perberah hukumannya. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Selamat berdiskusi. Bagikan videonya kawan